Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar kalian semua seluruh subscriber Siapa yang mungkin hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini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 Uh, aplikasi untuk KPR, KPA ini mencapai 90% lebih yep. uh, dasarnya uh, terjadi banyak rejection mm -hmm. rejection hampir 30% sampai 40% uh, pada waktu masyarakat melakukan yep. uh, aplikasi yang terjadi adalah uh, BI checking yang kurang sesuai ini katanya mm -hmm. atau selik ya, yes. sistem layanan informasi keuangan